Halo sobat mancing yuk channel selamat pagi masih bersama si obos yang jago banget strike tangkapan Citi kali ini agak-agak unik berbeda dari biasanya pengen lihat bagaimana si obos menaklukkan Citi kali ini tonton videonya ya ucapkan selamat pagi <tuh> <tuh> kayak gini-gini capek capek tuh, <Cantik>. <tuh>, <tuh> gara-gara capek udah <tuh> <tuh> <tuh> <Dalesa>. lese, <tuh> lese banget gitu video gitu, gitu, gitu, gitu, gitu. <tuh> oh, oh, ya Naik oh, iya, nih, nih, nih, nih, nih, mancing bareng, kapan mancing bareng lagi kita? iya kan iya gua ngangkat ikan kayak -kaya gini tuh jalan-jalan biasanya <laughs> yang kayak gini gua rilis loh enjir auto rilis capek guys ini kan momen bersama Oh omusien, halo Pancing kita Pak Haji, dik, dik orangnya yang beda orangnya yang beda Oh, mba. Oh, kena batan, Bro. Malang. Oh, pantan. Iya. Oh, bawahnya. Sedikit oh, banget, sedikit banget. Berat banget enggak, enggak tahu. Hmm. Mantap. Hmm. Ma? Soalnya jangan dikit-dikit. Ah, punten, Mang. Ma? Mang, ditolonglah lagi, saya titik ya. Newel, newel. Pak ganteng ini capek. Ya? buat makannya mmm biwirna mau capping, dia nggak selek pisan awaknya ya, hey, mak lagi nih bos, gancok lagi sendiri. kata om ayi ini, menurutnya yang lebih mandiri. 하나, <laughs>